Baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada. Untuk menemani santai siang kalian saat ini, kami akan memberikan informasi menarik dan tentu kabar-kabar terbaru di siang hari ini seputar idola kesayangan kita. Ke kabar pertama persobatnya, bang, kami akan menginfokan: jangan sampai lupa dicatat jamnya, jam 6 sore akan hadir vitamin bahagia yang kita dapatkan dari channel YouTube Laster Entertainment. Papa Bilar bangun pagi untuk kasih surprise ke Bunda dan BBL Di tepatnya surprise 2 bulan BBL dari Papa Bilar Wah Allah banget nih, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan di catat jamnya Jam 6 sore kita akan disuguhkan vitamin bahagia langsung dari idola kita Info ini juga kita dapatkan dari Leslor C. Ada kalimat caption juga yang dituliskan Wah kalau kagak nonton rugi lu pada tuh persahabat ya Kalau gak nonton rugi tuh Ini tentunya vitamin yang paling ditunggu oleh kita semua Dan kita lihat persahabat Untuk berikutnya Ada momen spesial dari Leslar Singapur Hadiah dari official Leslar Lover Singapur untuk BBL Muhammad Leslar Al Fatih Bilar Wow kira-kira hadiahnya ah, apa nih persahabat ya kita lihat aja nih hadiahnya tuh ada sebuah foto BBL dan Bapak Bilar dan Bunda Lesti juga dengan sebuah kalimat di situ Masya Allah ternyata memang luar biasa the best banget nih fans Leslar ini salah satu bukti bahwa kekompakan dari fans sejati memang tentunya semakin solid mendukung apapun itu buat idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat, jadi simak di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Sesuai janji dari official Leslar of Wars. Singapura, yang sudah mempersiapkan koin-koin Singapura yang akan kita buat bingkai yang berkhususkan untuk abang Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Bingkai aslinya sudah jadi dari sebulan yang lalu, namun kita baru sempat Anterin langsung ke rumahnya Kariski Bilar dan Lesti Gejora, berhubung Bang Bilar saat itu lagi ada tamu dan Bunda Lesi Gejora lagi main ke rumahnya Teh Oja dan rumahnya Mpok Nur Aurel Hermansyah jadi yang nerima bingkai tersebut Kak Bagas Garnita terima kasih ya Kak Bagas yang sudah membantu kami, terima kasih juga kepada Teh Ratna Nau yang selalu membantu kami dalam proses apapun, salam kompak selalu tuh Masya Allah banget ya ternyata kemarin nih baru diantarin bingkai yang sangat luar biasa dikhususkan untuk BBL mudah-mudahan berkah barokah dan apapun yang diberikan mudah-mudahan bermanfaat untuk idola kesayangan kita Masya Allah, ini terbukti banget nih Fans sejati, semakin solid dan semakin kompak Untuk selanjutnya persahabat, kita lihat juga Ada sebuah ungan spesial yang kita dapatkan dari L2.id 2 Halo Maret, tuh persahabat ya Sebuah memori, nuh Dari idola kesayangan kita Jangan lupa tetap semangat hari ini Jangan lupa vote juga persahabat ya Di acara SCTV Music World 2022 Buat Bunda Lestina Bapak Mudah-mudahan menjadi kebanggaan Dan bisa membawa piala penghargaan Dan kita lihat juga persahabat ada kabar Lestina Rizky Bilar dari akun Makripto Persahabat ya perhatikan di kabar ini Leslie Kejora dan Rizky Pilar terjun ke dunia kripto dengan bangun Leslar Metaverse, tuh ya. Wow, kembali ini. Leslar namanya membuming, masya Allah banget. Suatu kebanggaan untuk kita semua. Kita perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan. Setelah beberapa artis sebelumnya telah membuat aset digital dalam bentuk kripto, saat ini Leslie Kejora dengan Rizky Pilar setengah terjun ke industri Metaverse yang diberi nama Leslar Metaverse bagaimana konsepnya? Yuk Simak postingan di atas setelah mengetahui konsepnya apakah kalian berminat untuk ikut berinvestasi di Leslar Metaverse ini? itu persahabat ya kira-kira Tentunya -kira. kalian berminat gak nih? kita wajib dukung yang terbaik apapun itu, buat idola kesengan kita mudah-mudahan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dan berikutnya, para sahabat, ada gambar spesial yang kita dapatkan juga dari Bang Lintar, sahabat ya. Semalam, Bang Lintar ini mengunggah sebuah postingan. Ini lagi di bandara, ditemani oleh KU Mungzi. Ternyata, Bang Lintar ini cuti. Para yang mengambil cuti lima hari nih. Dan kita lihat di sebuah kalimat caption yang dituliskan juga dari Bang Lintar. Terima kasih ya, bos Q berdua yang sudah mengizinkan tuh persahabat ya tuh ternyata Lesly Rizky Bill mengizinkan Bang Lintar untuk mengambil cuti dan Kak Wembungzi ini yang mengantar ke bandara masya Allah mudah-mudahan sehat selalu dan tentu secepatnya juga bisa kembali lagi bersama Leslar Entertainment Amin.